Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me. Batterly Lions, julukan tim nasional Inggris, bakal menghadapi laga perempat final bertabur bintang di Piala Dunia 2022 melawan Prancis. Kepastian Three Lions melaju ke perempat final usai menang 3-0 atas Senegal di 16 besar. Banyak orang menganggap laga Inggris versus Prancis bagaikan final yang kepagian. Pasalnya kedua tim ini masuk dalam tiga besar tim paling produktif di Piala Dunia Qatar selain Portugal, yang telah mengoleksi 12 gol hingga babak 16 besar. Harry Kim dan kolega sudah mencetak 12 gol dari empat laga yang telah dimainkan sementara rivalnya, tim ayam jantan Prancis melesakan 9 gol dari babak penyisihan grup hingga 16 besar. Selain itu, kedua tim dihuni bintang-bintang sepak bola dengan gaji mahal di level klub, hal tersebut cukup menyita perhatian miliaran penduduk bumi untuk menyaksikan laga perempat final ini. Para pecinta sepak bola tentu tidak ingin melewatkan untuk menyaksikan laga ini, lalu siapakah yang akan jadi pemenang di laga Inggris versus Prancis? dan akan melaju ke semifinal. Sebelum menyaksikan laga perempat final Piala Dunia 2022, simak dahulu ulasannya. Tapi sebelum itu mohon subscribe terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan info menarik seputar sepak bola dari channel ini. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Laga perempat final antara Inggris versus Prancis bakal berlangsung di Stadion Al Bayt, Al -Hor. Qatar, Minggu, 11 Desember 2022, dini hari, pukul dua waktu Indonesia Barat. Stadion Bayt ini merupakan stadion yang sama, saat Inggris menang atas Senegal di babak 16 besar. Laga ini juga merupakan laga terakhir babak perempat final. Sebelum big match Inggris versus Perancis, tiga laga perempat final Piala Dunia 2022 akan berlangsung terlebih dahulu, Perancis tampil mengesankan di Qatar sejauh ini, Perancis memuncaki grup D setelah mengalahkan Australia dan Denmark. Meski akhirnya kalah dari Tunisia di laga akhir, saat Inggris menang 3-0 atas Senegal di 16 besar, Prancis juga melakukan hal yang sama yakni menundukkan Polandia 3-1, Inggris tentunya akan sangat menyadari ancaman yang sangat kuat akan datang pada babak perempat final nanti.